Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, berjumpa lagi di channel saya Aldi Sadut. Kali ini saya berada di Banten guys Di sini saya bersama Mang Toyo Weta Dardi Masjid Agung Banten Oke okay buat kalian yang belum subscribe channel ini klik tombol subscribe nya guys oke okay, kita lihat-lihat lagi yang ke dalamnya ya guys oke okay, langsung saja Yo. ini tulisan masjid agung bangtan nah ini dia nih katanya ini tempat mau dijadikannya raja, guys. Waktu Gilang. Dulu katanya kalau raja mau mau diangkat jadi raja lah, diduduk di diberdiriin dulu di sini, guys. Ini tuh tempat untuk para raja. Bukan para raja, maksudnya untuk kalau mau diangkat jadi raja nih, di diberdiriin dulu di sini. Katanya itu tapi saya enggak tahu ya, saya mungkin waktu zaman dulu kan, saya belum lahir. Oke, okay, kita lihat-lihat lagi yang ke dalam ya, yang lainnya. Oke, okay guys, saya sekarang mau mau masuk ke dalam. Saya akan masuk ke dalam ke situ ya, guys. Oke, okay, langsung saja kita masuk. Yuk. Ini, saya bersama teman-temannya. Ini dia si si ganteng bias si ganteng bias. Sa si ganteng. Nah ini payok patayo Nah ini bebang ganteng ganteng bebang tampak pan. Oke okay, langsung saja kita. Masuk <SILENCIO> Akhirnya sekalian lah, Maribu Dua ya Nggak, ini nggak jaras ya Di dalam nggak apa-apa <SILENCIO> Ini apa nih? Nih, oh, kita Dua -dua. lepas sendal ya, guys. Di warung. Oke, guys. Sekarang kita udah berada di dalam tadi oh, bukan ya, eh. eh, ya, ini kawan kena kita ini lagi daerah Banten <tuk> sampai di lagi ini ya kalau sendirian malam foto-fotonya oke okay, guys sekarang kita di masjid ini bersama si gantang, tampan kayo krema oke okay. kita sekarang di masjid masjid Oke kita lihat-lihat lagi yang lainnya. Ini. Ini itu. Selamat Allah Illallah, Illallah, Nah, itu yang belakang itu. dong Di, ambil sini, Dik. Nah ya Oke guys Nah tadi saya sudah melihat-lihat ya guys Sudah berjarah Oke Buat kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribenya guys Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya, oke. Buat kalian yang sudah subscribe, saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, sini saya jalan-jalan dulu ya, guys. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.